Sekarang kita ketemu lagi Kita lagi di jembatan Kalau kemarin di jembatan yang Kemarin-kemarin runtuh Jembatan perak atau ledak perak Sekarang kita ada di jembatan Apa ya ini namanya ini namanya apa? Yang jelas kita jalan-jalan ke wilayah Toroyan, Desa Kalipenggung ini ya. Ketemunya sama jembatan kayak gini. Nah, di bawah ada orang setrum, guys. ada. Ya. ada, ada. setrum, ada setrum ikan itu. Hey. Ini sungainya wow, besar. Airnya deras banget. Tuh. Wah, yang ngerti Mungkin ini daerah apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, okay, kayaknya ini hujan banget. Kita harus pulang. Pulang aja, guys. Pulang.